Halo semuanya, halo, halo, halo Ketemu lagi di aku Akuta Valentina di Guruku Gamer Oke, kalian semua sudah tahu passwordnya ya Sudah hafal passwordnya bagus, bagus, bagus, bagus. A+, tak kasih nilai A+, besok gak remedy <laughs> Hari ini gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja And stay safe di rumah sama keluarga dan ayah bunda tercinta Hari ini hmm, adalah hari yang menyenangkan untuk bermain game misteri yang mana aku sangat merindukan sekali karena kemarin kan petualangan, puzzle, petualangan, puzzle, terus yang movementnya sederhana. Sekarang juga movementnya sederhana, tapi game detektif and crime. Yo, crime itu jenis ya dari polisi-polisian, detektif-detektifan, you know. Dan kalian yang belum subscribe atau melihat video-video yang sebelumnya, monggo silahkan langsung aye ke channel, klik. Terus ada banyak playlist di situ. Ada Cut of War, terus Adorable Home, terus game, -game nya Dark Domes, terus apa mana? Aky pokok eh, wes checkin dewe Kalian kan punya spare time ya, waktu luang di sela-sela tugas-menugas di sekolah, kalian punya waktu luang untuk lihat-lihat video. Sip-sip-sip-sip sip So, hari ini kita akan melanjutkan petualangan kita di Hidden Agenda Kemarin kita mendapatkan ending yang buruk re. Di memoriku, ya Di memoriku terakhir itu Aku inget deh Becky Marni itu meledak sama Pak Hakim Eh, bisa, tanganku bisa gini-gini ya Cek tempo nih pas -e. Pak Hakim di sebuah hotel yang Uh, pak Hakimnya itu ditanami bom oh, no. dan bagi kalian sih mungkin uh, disturbing, merasa tidak nyaman dengan aksi-aksi Pak Polisi dan lain sebagainya. Dek, game yang semodel ini aku sarankan untuk mungkin melewatkan uh, video kali ini. Mungkin kalian bisa pilih yang lebih family friendly di playlist lainnya. Oke, okay? nah itu yang terakhir di memoriku, tapi nggak tahu kita akan cek bersama-sama. Di episode yang kali ini, let's begin. Pak, playlistnya game agenda itu menggunakan sebuah aplikasi play dari PlayStation official. Uh -uh. Play link, play ini uh, scroll sana scroll sini gitu, dan harus connect di WiFi yang sama sama gamenya di monitor sama di HP ini wifi-nya harus sama gitu biar bisa connected press circle to start oh aku disuruh kasih nama lagi yo oh oh game yo aku setua ada lagi soalnya tak klik dulu namaku a G, u i t a oke dan aku kemarin warna ungu tetap tak samakan seperti kemarin. Nah sudah aku tak izin kontrol. Baiklah uh, sudah bisa digerak gerakin ya. Sudah bisa digerak gerakin. Baik kita langsung masukkan ke kotak utama yang di monitor Let's begin. Uh kita suka sampai mana yo? Ya? Uh, ojo new game tarik. <laughs> continue dong. Continue continue continue continue. Sah. Terlalu kadang-kadang. Sah. Oke. Okay story mode iyo kemarin aku story mode ya yeah. hidden agenda aku sudah sangat merindukan permainan ini when you ready to start everyone use the touch screen uh, start iya yeah, aku kan main solo di sini ada playlist yang kemarin-kemarin yo saat aku main sama adikku Kevin bisa dicek di sini Iya, yeah, kita sampai di sini di kantor polisi, sumpah memoriku hilang. Pokoknya setelah ending yang kita dapatkan saat mabar adik sama adikku itu, memoriku hilang. Homicide. Hai Mbak Becky, morning. I miss you so much. Yuk yuk yuk yuk, yuk bisa yuk kita menentukan hidup dan <laughs> uh, kebahagiaan para karakter yang ada di sini ya. Becky Marni lagi menyelidiki... Sopo? Buku tahunan? Hmm... Aku juga ingin bilang what. Simon Hillary... Loh! Loh, loh! He! He he! Pak Forensik! Kok punya seseorang kerabat atau apapun ya? Kok podoh Hillary nih? Nama belakangnya sama. Mbak Becky, Anda tidak belajar dari yang kemarin apa? Bersama Pak Carl saja ada yang meledak, dan ini Renee, main Rene Ijen. Elah Mbak Becky. Oh, berarti insiden itu ya? Siapa Pak yang nyebelin itu meledak? 8.23 PM, revisiting the crime scene of detective Jack Calvary's murder. Ah! Pak Calvary. Ya, can aku namanya. Ngecek not kamar that ya. Hmm. oke. Okay. Uh, kita bisa klik kleng eh klenggi kleng kleng kleng. Searching, searching. Ah, itu itu itu. Oke. Okay. Terus ayolah. Ini kita dapat dua clue. Want to go? Want to go? Want to go? Want to go? Want to go? Hey, eh? eh? hey! Aduh, oh. entek dong. Bloody mess. Marks spread outward on the headboard from the uh, the origin of the blast. Explosion explosion ada di kasur bener -bener untuk, the explosion was highly directional. And the explosion was highly directional. And the explosion was highly directional. And the explosion was highly Forensics confirmed that the bullets were fired Then from Calvin's gun. Tembakan Why? di dinding, tapi nggak tahu tembakan itu itu fungsinya untuk apa? Apakah untuk mempertahankan diri atau untuk menyerang? Itu belum tahu. Oh yeah. banyak ya, banyak jump scare ya. Hati-hati ah, ya. Kita cuma punya dapat, punya dapat. Kita cuma nemuin dua clue. Kita di kamar mandi. Kok enak glodok-glodok bareng, rek? Ada yang buntutin kita. Ada yang buntutin kita. Kok enak keruduk-keruduk? <gat> mm hmm heeh heeh. Heeh, hai, hai, anda! Tunjukkan muka anda. I can explain, yeah, well, you damn well, but I will just... I will just... Felicity? Why? About you. What were you trying to find out? I know you and had issues. putting That's exactly my point. The inquiry... Jesus you do? I have to look at you everything, but... If you want to Calvary out, then you could have used... Tidak akan berakhir dengan penyiksaan dan kekerasan. Right. Kami hanya sebal oh, dengan God. satu sama lain, itu saja. Apa kekerasan ya, Rek? Saya tak turun sedikit. Soalnya lele, tak turun, kok bocor. Oh. Aduh, tak kira mbak Felicity nggak curiga mbak aku, lho Rek. Nah, ini siapa? Aku familiar sama scene ini. Sempet dapet scene ini waktu main sama Kevin. Dan itu Pak Hakim. Kalau lihat yang episode yang pernah kita mainin. Tapi nggak tahu Mbak-mbak ini siapa. Oke, okay, okay, we're ready and so ready karena kita memainkan ini dengan sangat fresh, yuk. Jadi kita ready kapan saja. Yuk, hai kita masuk ke part 3 kalau kita main solo, kita ditunjukin semua cerita nerek Felicity memutuskan untuk tidak membantu si Finn yo aku lali lalik Finn untuk begini. cuman aku sih banyak hal yang misterius dari Finn, Felicity like, bagi Marni ini aku kayak eh yakin dia protagonis utama di game ini tapi untuk yang lainnya sih, aku belum punya bukti lebih lanjut Uh, Fernand ada sangkut paut polisi korup juga eh uh, dan korban-korban yang lainnya sempat sempat ditanya. Nolak like, kalian nggak tahu ya Oppo background orang-orang ini bisa cek episode sebelumnya. Ikut rotok lengkap untuk bagian pertamanya serius. Ojo langsung nang video ini kalau kalian belum tahu episode sebelumnya karena Oppo nyambung nyambung ya Maksud aku cerita jangkep kan tidak mungkin. Lihat saja video yang lalu, oke? Okay? So, Finn, iya. Yeah. Keputusan terakhirnya adalah Calvary dijebak untuk di... Nah... Stolen his identity. Nah, Calvary ini punya identitas rahasia dari buku tahunan SMA yang Becky temukan. Simon Hillary had been... Eh? Hey? bagi di recover the Simon Hillary Yang jaketan biru pertama yang badannya kayak cowok itu kayak eh, Simon Hillary deh itu tertulis di monitor. Wis ya. Lanjut. And now, part 3 Part 3. Ayo, keputusannya harus bijak ya. Menentukan ending soalnya. Nah, hati-hati juga di sini ada seseorang yang misterius juga lagi menguntit kita. Pokoknya posisi ini bagi lagi bahaya banget ren di episode-episode ini tuh. Wait. clear you for that? Um, clear you? Hmm, apakah kita diinnosentkan Carl? Carl itu juga masih mencurigai kita, jadi kita jawab dengan resistant atau tidak terlalu yakin soalnya lah confident kok ini cuma uh -uh. apa jumawa apamana posisinya lagi sulit gini? but you're not uh, exactly not exactly jesus, becky what any evidence you found will be inadmissible uh, well, it's still a lead I did some digging on Simon Hillary what do you mean? I kinda took a peek at his personnel file took a what? Then yeah I found his high school yearbook online becky, are you sure it's good idea SMA. right now? Um, Devian, apakah ini ide yang baik untuk memeriksa orang lain? Got a break few x itu idiom apa re? Got a break few x, it was worth the risk. Kayaknya eh aku mau jawab dismissif. Soalnya, pertama aku nggak tahu artinya break a few x it was worth the risk no, maybe it wasn't the safest move but whatever it was worth it. tidak ada salahnya untuk dicoba i found simon hillary uh-huh so -uh. that's simon hillary wait are are you saying our simon is not the simon what if he stole this guy's identity but how the timeline fits they'd be about the same age and look you can see a resemblance Patrick, nama buku, buku tahunan dari mana ya? Simon Hillary starts his training. He's been following me since the briefing. Simon or Adam, I guess. Yeah. He knew I'd be looking into old cases and that with yep. enough digging, they'd lead me right to him. Hillary tahu kalau lagi kita selidiki. They'd be menyelinap-menyelinap gitu untuk menghentikan kita. Um kayaknya untuk optimis kita belum bisa terlalu optimis karena semuanya masih tersudut ke arahnya Becky masih mempermasalahkan sudut pandangnya Becky jadi c tapi stage kan Aha, kenapa game-game seperti ini selalu membuatku dilema frustrated kalau frustrated he stole someone identity ini gawat tapi Kok terlalu nggak kontrol nggak sih? Mungkin sedikit optimis akan lebih membantu? Aku pelan-pelan ya, ternyata. weslah optimis. I know. We can get this guy. But I can get this guy. We can get this guy. Coba, With coba sih. Hey, okay, let's not get ahead of ourselves. Let's just lay it all out first. Mm -hmm. Thanks. Tapi kayak aku enggak mau minum deh. Semuanya terhubung ya antara Pak Polisi dan Mbak-mbak itu. The I wish we could find the hooker that was with Calvary. Kasus berantai ini ditujukan untuk is, para Simon, polisi you know, maybe using Ada kesamaan a pola yang ditemukan Dan itu kalian bisa cek di episode sebelumnya Iyo, Becky buntu. Dan semua orang berusaha untuk membuktikan me. Bahwa Becky bersalah um, Aku tidak akan bisa relax Dalam posisi seperti ini Jadi aku akan sedikit paranoid ya ticketed. I was ever safe in this town. Simon knew Jonathan Finn started talking and and then he killed Calvary because he knew everyone would immediately suspect me. Throw them all right off the scent. It Cari kambing hitam Siapa itu? Cuz he knew it was Adam. <laughs> <laughs> what? what? Felicity, what? Well, a search warrant for Simon's house is out of the question but there is another way like he knows you so you could call him up for a drink and while he's out here and you've got your eyes on him seriously you want to break into his house well felicity that's illegal but we'd know for sure eh uh, um di sini kita ditawari pilihan untuk menjadi polisi yang tidak mengandalkan sel tidak selalu mengandalkan surat perintah untuk menggeledah sesuatu dengan menjawab excited atau mencoba melakukannya sesuai dengan prosedur dengan menjawab reluctant. Reluctantnya seperti artinya apa? Se tak browsing. Engkau aku salah emosi, salah jawab akhirnya. Enggan, merasa enggan, merasa Sina, sina merpati itu bukan bukan perumpamaan yang tepat hmm. karena kita mendapatkan fakta bahwa ada polisi kerap yang kita belum tahu siapa saja identitasnya kayak aku pengen menjadi uh, polisi yang tidak selalu mengandalkan surat perintah <laughs> Oke okay. okay, Okay, great. Okay. okay. Bar. I'm doing it. 10 minutes. Perfect. I'll be here. Telephone siap lagi, Mbak Becky. Bet's on the hook. Go fish. Umpan siap. Siap mancing. Mantap mania, mancing. <laughs> Mbak Becky, jangan minum lo ya. Bahaya. Aduh, baterai nih lo, Pisan. Mau tak pinjemi HP-ku aja Soalnya kemarin aku milih untuk minum itu bahaya rek, ya? ada obat bius yang dipasang. Uh, oke. Okay. Kita ada di mobil. Lo lo lo lo lo lo. Baik gimana dong? Aduh, aduh, aduh kebius dong. Eh, mbak ini siapa ya? Eh, cowok gak sih? Pakai wig gak sih? Apa? Enggak ya? Ini nih loh.. Kayak cowok. Ini nelo? Wah? Wah? Apa aku membuat iya pilihan yang fatal? Aduh. Aku harus lebih lihat, aduh. Ah, aku syok terus. Aduh, aduh what to Aduh.. Aduh. Alamat alamat dicolek iki. Alamat dicolek iki. Wah. Wah, beki. Night move Kita dapat tropi Night move Aku menduga bahwa itu sindiran bahwa aku lambat eh uh, uh, uh, Investigate, of course Kita harus mencari banyak clue Aku harus standby deh, Koyo Erek tidak boleh mengulang kesalahan yang sama. Du, tak nyaman aku. Wow. Felicity tetap waspada ya. Kamu sedang berada di rumah seseorang yang evil. Norman Shenley? Property, brosur property, brosur apa? Felicity. Shit. Tidak, kita tahu sesuatu tentang properti. Ah, aduh, aduh, tempat gelap selalu membuatku tidak nyaman. Oh, Apa, pintu buka? Apa? eh uh. Eh. Uh. Aduh, aduh jangan Bas basement, pintu basement, kenapa diketuk? oh mungkin pingin tahu ini semi permanen atau tembok bata? re aku takut takut re, re apa? Aduh Eh Wow Wow Ayo, ayo, ayo, ayo Ayo, kawan Ayo, kawan Ih, mesti klengki. Ah, sip, sip, sip, sip Kita dapatkan ketiganya Wes, wes, wes. Orang ini memata-matai Becky Morning. memata matai, uh. memata -matai mm. Red Trap. Uh, simbol simbol apa ya? Karakteristik. Kan Travel Trapper Killer. Felicity. Aku takut temur-temurun di belakang ada orang. Macam. Uh -uh. Dilacak, disadap. Okay, aku jaga-jaga iki, aku jaga-jaga iki. Tapi kok bisa nde mobil ya tadi ya? Krisis. Anak anak apa? Anak buah pembunuh atau kaki tangannya itu tadi lo kok bisa sampai nde mobil? Kapan masuknya? Oh, hai dong, hai dong, hai dong, Leveling kok ketemu kok tambahan? Apa kita akan melakukan hal yang benar kira-kira? Oke, okay, kita nggak boleh lengah ya Untuk kelangsungan hidupnya Becky Karena ketika Becky khut Mending Ceritanya akan selesai <tuh> Koyoi kita tinggal ya Pak Hakim, I'm so sorry ya ha -ha, Tak tinggal ya Maafkan aku, Pak Hakim Aku harus tetap hidup untuk menangkap penjahatnya, Pak Hakim Maafkan aku, jika aku disalahkan tentang Pak Hakim, aku akan membayar itu di akhir cerita. Pokoknya eh, hidup dulu lah, hidup dulu. Aku enggak enak, saya melakukan itu sama Pak Hakim, tapi lek aku kelar di sini, enggak akan berlanjut gitu loh. Iya, iya, iya, pasti, M kan? Tak sensorio rek karena pak hakim pun itu nggak tahu kebenarannya gimana. Selama tak ulik di episode episode sebelumnya, pak hakim ini kayak bisa membuat apa analisis umum saja, nggak bisa spesifik itu. Yang bisa itu cuma Becky. Ah, I, ayam. What is it? It's the trapper. You're... You're... You're, you're, you're rigged! I... What? Oh, no, no... No, no, no, no, no, okay, okay. no, no! It's I'm sorry, Captain. I'm Shit. flee. I'm flee. Okay, three minutes. I'm gonna flee. Sorry, Captain. Karena gak nutut, rek kemarin tak coba. Aku gak nutut, and I will pay no the end of story. Who are you? I know it's you, Simon Yeah Adam? I fucking know doesn't work I'm almost sorry, no one's gonna know right, right? how you, If you will notice, there's a small heartbeat tracker on George V.A.S.Town's wrist It I'm, gonna... I'm go a cell phone I had surgically implanted into his stomach I'm going to every beat of his heart knocks second off the faster his heart races the quicker the clock uh, would you care to guess what happens when the numbers reach zero Game over. <laughs> Meledak, tentunya how uh, far radius a tick radius skala besar ya <laughs> sak gedung aku akan lari dari pilihan pertama aku akan lari To level the Jesus Christ I left your fire off for a reason Stop the heart Stop the timer You can't be serious I can be whatever I want You can be alive, or you can be dead That's your choice I'm the clock stacking If Becky Marnie is over here So what are you gonna say? You gonna oh, I don't know if you have to keep up or what? Flee, flee, Kak notot, sudah berusaha aku Kak notot. Kak notot. Kak notot. Kak notot. notot. Sorry, Kak notot. Sorry, Sorry, Aku masih punya waktu dua menit untuk lari, lari, Sorry, I'm Sorry, Aku masih punya waktu dua menit untuk lari. Sorry, lu pokok mana dong? Aduh, seharusnya aku tidak terjebak. Awas, Kitty ini berbahaya, gih. Tidak boleh melewatkan kt ini Fokus KT-E ini satu, re. tapi fatal Oh, bebeki. Oh, tak bisa. ya. Se ya. Kapan dia <klihat> minum? Aku kan nggak <klihat> milih dia minum. Oh, nggak drug me kuseng bio tadi loh. And now Vanstone's. I couldn't save him. Yeah, my friend aku bahagia. Um. Demanding. It's right now. Kita gak bisa menunda sebuah informasi atau pertemuan. Just leave. Okay, I need you to meet me here. You know where. Right now. Okay. Now, jangan menunda. Kayak kayak kayak acak ditunda. Selain distorsi informasi soalnya. Uh, in. Thank you, Aku akan memanfaatkan dua menit Carl. itu. Thank you so much. Awas, di belakang, moro yang mana? <laughs> uh, partners in Crime. Oke, okay, semuanya berkumpul dan siap untuk menjalankan aksi. Ada Carl, ada Mbak Felicity. Game apa? Ini movement-nya itu cuma swipe kanan, swipe kiri. Tapi, di hati itu loh rasanya. Oke, okay, kita berhasil menyelamatkan Mbak Becky yo, iyo soalnya le, kita nggak nyelapin Mbak Becky. Clear KPBS, buiar. Oke okay, kita di rumahnya Simon, nggak salah bentukan kayak ngonengku rumahnya Simon Hillary. Felicity. Iya, yeah, thank you. It's Felicity. Becky, I'm going in. I'm gonna get him. No, I'm coming with you. It's too dangerous. Parakan. No, you need to stay out here. Eh, temenan. Sendirian. Kenapa orang ini tidak belajar sesuatu sih? Oh, dia ketahuan. Dia ketahuan dan akan membakar semuanya. Uh, siap-siap. Lek kita tangkap hidup-hidup ya, Rek. Lek Go on. Here hero. Hurt us now. Everybody who hurt us is already dead. Hurt us? This, Dism this means you're wrong. I've had enough of your shit. Oh. Mm. Mm. Good, good job. Uh. Apakah kita harus? Misalnya, Becky malbu penjara, aku gak ngerti loh, Rek Aku sebel soalnya Kenapa orangnya karpku yo Karpku itu hidup-hidup dan bisa diintrogasi ngono loh Tapi... Le, aduh... Moronok polisi, Nek, ngarep ngene Akhir yang ironi sekali Oh dear Oh dear, oh dear Becky didn't prove a good alibi for Ned Calvary Yeah, I'm sorry Her partner refused to call Could break into his home Felicity found evidence Felicity hide She escaped Without being seen Oke, sampai sini Simon meningsa ya. Tapi gimana nasib Becky selanjutnya? Aku nggak tahu. Apakah akan ada ending yang baik untuk Becky atau nggak? Kita akan lihat sama-sama. That's continue. Earlier today, William Diculik. Detective Marnie escaped the scene and then proceeded to invade the home of Simon Hillary, a forensics medical examiner with the local police. Detective Marnie has been investigating Hillary in connection to the murder of Detective Jack Calvary. Simon Hillary, a forensics medical examiner with the local police department, has considered a suspect in the and, and killed by law enforcement at his residence in the Southbank neighborhood. According to files we've obtained from an anonymous leak within the police force, Detective Marnie was implicated in the notorious 2012 trapper killings, previously attributed to Jonathan Finn. An investigation is ongoing. Sergeant Riggs made a brief statement to the press only moments ago. Tapi identitasnya saya menterungkap di sini. Setidaknya itu hal baik yang kita dapatkan All oh Yay, sudah, sudah tamat. tamat. Oke, okay, kita dengerin dulu ya. kasihlah kepada Becky lives. Marnie yang tidak kau percaya itu, Carl. Well, not all of us. Not my partner. Miss Graves, can you tell me what you were doing in Simon Hillary's house? Ah, apa ya? I yeah. for the truth. Police weren't. Ooh, hey, sharp bed. answer. Anything else you want to add about Adam Jones? Becky masih oh. hidupi nggak hir? that I didn't nail that son of a bitch five years ago. Ah. Baiklah, sambil menikmati kredit ini, ya. Uh, aku bersyukur identitasnya Simon sudah terkuak. Bahkan dia itu siapa, cuman banyak misteri tentang masa lalu Simon yang seharusnya bisa tak ulik gitu. Aku tahunya, ya. Uh, coba kita lihat di sini, ya. Di sini, sambil lihat kredit juga. Um, Oke, okay. kita lihat di karakter apa apa apa apa Nah, Simon Helvey. Ini it, uh, yang tertulis di sini, yang tertulis di sini adalah karakter Simon yang hari ini. Tapi aku nggak mendapatkan petunjuk, petunjuk dari masa lalunya. Tapi masa lalunya dia itu terungkap dari kalimat-kalimat eksplisit dari Finn, dari siapa? sampai uh, kisah nange temennya dulu itu loh nah aduh banyak ya karakter yang belum kita temui seharusnya harus main lagi tutu jodie johnson daniela cardenas kalimat-kalimat eksplisit dari mereka lah yang menjadi petunjuk oke okay, kalau kalian penasaran sama beberapa tokoh yang mungkin belum kita temui di sini Uh, kita bisa coba main lagi Tapi aku nunggu komenan kalian yang paling banyak dulu Untuk vote Apakah kita perlu menggali Karakter-karakter yang belum terlihat di monitor saat ini Komen di bawah sebanyak-banyaknya aja temanmu untuk lihat episode-episode sebelumnya dulu Kalau kalian merasa itu seru Komen Lanjut Kak ya? Tante nih Oke okay, rek sambil bisik-bisik ya Kan ini tetap jalan, tadi aku sempat diem Iku soalnya ada adzan Aku deweem makanya Nah, tapi we're back now Terus, uh, jika kalian bingung Kok tadi ada nama Adam-Adam itu siapa? Itu adalah identitas aslinya Simon Hillary Jadi gini Ampe bese-bese Jadi, dulu waktu kecil ada seorang anak namanya Adam Jones Adam Jones ini Dibesarkan di panti asuhan Bersama Jonathan Finn Nah kenapa kok dia bisa masuk Ke panti asuhan Karena uh, ada problem sama orang tuanya Yang mana ayahnya itu uh, Keras Terus mamanya itu sering dipukuli Terus Di persidangan uh, Ayahnya ini dapat hukuman Penjara atau hukuman terus habis itu mama eh salah-salah salah mamanya yang dapat hukuman kenapa karena mamanya ini me... papanya biar nggak mukuli lagi tapi mamanya malah kena hukuman penjara jadi hak asuhnya si Adam Jones ini nggak jatuh ke tangannya siapa siapa jadi dikasihkan ke panti asuhan yang mana dia itu ketemu sama Daniela Cardenas sama Jonathan Finn dan tumbuh bersama-sama Kemudian, di masa-masa remaja atau masa dewasanya, Adam Jones ini, uh, dengan dendam atau apapun itu, uh, dia bertumbuh menjadi seorang yang kita kenal sebagai sosok psikopat. <laughs> Terus, habis itu, uh, Jonathan Finn ini, ketika mereka habis membakar panti asuhan, Jonathan Finn ini memilih untuk jadi ya, uh, drucker ketika tuduh drugers yang away, bukan tapi pecandu dan lain sebagainya dan si Adam Jones ini memilih untuk uh, bersembunyi dan melakukan tindakan-tindakan berantai berantai mm -hmm. if you know what I mean terus habis itu uh, Daniela Cardenas juga sempat kenal anak ini tapi nggak tahu kenapa mereka bertiga berpisah itu aku belum tahu terus suatu hari Uh, si Jonathan Finn sama si Adam Jones ini bertemu kembali bertemu kembali dan Jonathan Finn ini diajak ayo kawan, bantulah aku untuk menyelesaikan aksi-aksiku, dan kali ini menyerang polisi karena polisi itu uh, si Adam ini ngerasa polisi gak adil polisi itu juga gak, gak apa ya gak bisa memutuskan yang adil, kenapa? soalnya Gara-gara polisi, aku kehilangan ibundaku. Adam Jones itu ada sisi seperti itunya juga. Akhirnya, beberapa kejadian beruntun ini selalu menyerang polisi, polisi, dan polisi. Akhirnya, di... di apa? Uh, dijuluki sebagai Trapper Killer. Terus, orang tiga yang selain polisi, itu siapa aja? Yang pertama, itu orang random. Orang yang tidak punya... Hubungan dengan panti asuhan gak ada namanya siapa, Rupert Walls. Pak ini loh, Pak ini loh, mana sih? Mana sih? Nah, ini Pak Rupert Walls. Pak Rupert Walls itu gak punya koneksi apapun dengan panti Las Palmas, tapi untuk yang Lemey sama yang pastur siapa yaitu ya uh, itu ya? nih Pak Pastur, Pak Pastur. Surgeon Lemai sama Nah ini Father Rominski itu adalah pengurus panti asuhan Yang melakukan tindak kekerasan Dan asusila ke anak-anak panti di sana. Jadi kayak dendam Nah tiga orang pertama itu bukan dari polisi Setelah tiga orang ini Baru polisi pertama Sobekus Sobekus yang pertama Der der der Kok ya lali-lali jeneng yang ngelabisan. Yang pertama ada Mbak Lana Peti itu pengurus panti Aswan juga cuman relawan. Tapi kan karena Mbak Lana Peti tidak melakukan pembelaan ke anak-anak panti jadi dia kena trap juga. Terus yang pertama itu dari polisi ya ada Tom Nelson korbannya. Terus Catherine Hope, aku lali. Lana Peti. Oh bukan, bukan. Sorry. Yang tadi relawan itu Catherine Hope. Lana Peti itu Temannya Felicity Grave, dia itu apa ya, semacam lawyer juga di firma hukum yang sama. Terus Jodie Johnson, kalau Jodie Johnson itu istrinya Rupert Walls yang juga apa ya, suaminya menjadi korban dari si Adam Johnson ini. Kemudian, setelah panjang lebar, beruntun-beruntun-beruntun ini, Simon itu memutuskan untuk masuk ke kepolisian dengan. Identitas dari orang yang mungkin dia musnahkan sebelumnya Dari Sy Simon Hilary Nah Simon Hilary ini adalah seorang yang Aku belum tahu jangkep ya Cuman dia adalah seorang anak SMA Yang mungkin rodok berandal atau apa Yang nantinya di terus akhirnya di -huk. Kemudian nama dan kehidupan si Simon Hilary ini Diambil sama Adam Jones Dari identitasnya Alamat rumah dan lain Sebagai perjil-perjil seperti itu Diambil semua sama Adam Jones Agar dia tidak terdeteksi Untuk melakukan aksi-aksi yang lain You know what I mean lah Terus keberadaannya Si Simon Haleri yang Dari buku tahunan itu tidak diketahui Aku belum dapet scene mana itu bisa terjelaskan Belum makan nih, kalian kepo Kalian iso komen dulu Di bawah ya. Di bawah ini Komeno, nanti baru kita ulik sama-sama soal lele. Aku ulik iki dhewean Takutnya kalian nggak nggak excited aku ngono loh. Aku aku pinginnya itu excited bareng ambek kalian. Oke. Okay? Nah, terus Simon Hillary ini berhasil masuk ke kepolisian Dimana dia menjadi ahli forensik. Yang mana ahli forensik iki tentunya iso rada lenggang kan rek untuk memeriksa barang bukti, menghilangkan barang bukti, terus menggunakan barang bukti untuk dipalsukan dan lain sebagainya, itu lenggang banget dan itu yang sangat strategis untuk seorang seperti Adam Jones kemudian uh, Adam Jones ini, aku nggak tahu kenapa dia itu ono dendam sama Becky Marnie mungkin satu-satunya motif yang kita punya kenapa Adam Jones mengincar Becky Marnie karena Becky Marnie itu ingin menyelidiki siapa Trapper Killer yang sesungguhnya mono. Oh Oke, okay, we're back. Sampai mana tadi? Uh, ya, satu-satunya motif yang kita punya adalah si Becky sangat ambisius. Mungkin enggak, nggak ambisius sih tak li lihat karakternya. Uh, ingin menemukan kebenaran di balik trapper killer ini siapa. Begitu. Jadi si Simon ini tentunya tidak ingin semuanya terbongkar, bukan? Jadi dia mati-matian untuk mengincar Becky. Mulai dari membius, nyamar, meledakan, meneror, menelebon, dan semuanya. Untungnya, Mbak Becky ini ketemu sama Felicity Grave. Dia tuh lawyer ya, seperti yang kita lihat di episode sebelumnya. Dia tuh lawyer, dan untungnya bersahabat baik dengan Becky dan mau memecahkan misteri ini sama-sama begitu. Jadi ketika si Becky tidak bisa handle, si Felicity bisa menjadi partner yang baik Dan begitulah ending kisah ini Dimana kita bisa menang saja lek lebih baik Mane ku ditangkap hidup-hidup dan intro Casio Tapi berhubung aku takutnya dia lolos lagi Dan ending dari game ini menjadi tidak bagus Ya sudah aku shot saja di akhir cerita Begitulah kira-kira We're back Pokoknya kayak gitu. Nah sekarang kita lagi menikmati kredit dan ingin tak tayang no semua kredit ini karena di balik kredit yang panjangnya luar biasa ini banyak nama-nama orang yang se itu seniat itu membuat game hidden agenda ini menjadi menarik untuk kita nikmati tentunya begitu. Jadi aku full respect. Cuman em, evaluasiku tentang game ini yo rek yo aku adalah seseorang sing lambat. Uh -uh. Kalian bisa lihat sendiri ketika ripple event dan lain sebagainya Aku tidak segesit iku Eku pertama keluhanku dari kekuranganku yuk, Dari internku itu seperti itu Tapi dari faktor ne Aku juga merasakan game ini rodok klengki Menurutku game ini tuh sangat-sangat menarik Iya sangat-sangat menarik Tapi untuk beberapa event iku aku merasa ada klengki Misalnya sudah tak ginikan yo itu enggak, kursornya tidak mau bergerak. Terutama di mana? Di event-event yang harus menemukan petunjuk yang tiga clue. Nah, aku rata-rata hanya bisa menemukan dua. Karena klengki itu tadi. Aku enggak mencoba membela diriku. Enggak, aku memang orang lambat. Tapi ada faktor ekstern juga yang aku rasakan. Biasanya kalau sudah tak gini, no, momen-momen lainnya kan bisa bergerak cepat. Kalian bisa lihat sendiri. Tapi lende, momen singkiti Yo mencari clue iku Selalu ada klengki di sana. Nah Aku harap developer bisa menangani ini atau me memeriksa kembali tentang hal ini. Kenapa harus klengki di event-event yang penting seperti itu? Apakah tujuannya untuk kita bisa main ulang dan main ulang? Ayolah, uh, <laughs> ojo sesederhana itu ta lah. <laughs> iku si harapanku. Terus untuk Searching, nah ini loh moment searching, like kalian lihat di monitor nanti kita tampilin, Dek moment searching itu clanky-nya luar biasa. Like moment combat, iya aku lambat biasanya ini moment combat, moment combat, moment reaction aku bisa cepat, bisa bisa sadar dengan cepat kalau reaction. Kalau choice untungnya masih diberi waktu untuk mikir, thank you banget. Terus untuk take over, take over ini ketika kalian main sama-sama Itu sih logbook, and game agenda hidden agenda and trust and story mode Oke okay. Itu sih evaluasiku tentang game ini Semoga kedepannya aku menjadi pribadi yang sedikit lebih cepat Dan.. apa lebih cak cak mm -mm, lebih cak cak Selamat menikmati kredit Suwe so, right, yora ternyata <laughs> Kayak, main selanjutnya, apa? Oh iya, untuk... Apa ya? Aku lagi kepingin game-game yang seperti ini lagi. Sian. Tapi, kayak like, kalian boring, kalian bisa cek gameplay yang sebelumnya, temeniku. Lagi banyak variasi yang bisa aku mainin. Cuman, untuk saat-saat ini, kayak aku lagi mood banget untuk main yang sejenis-jenis choices kayak gini. Kayak like, misalnya diizinkan ya ya tolong diizinkan ya <laughs> aku ingin main itu house of ashes demo sih. dan kalau kalian tertarik dengan full release komen saat aku main di demo itu yeay kredit sudah selesai lolo loh apa lagi <laughs> oke okay, oke okay, kita telah menamatkan game hidden agenda temen, like kalian pingin tahu tentang plot-plot yang belum kita temukan di sini, komenosenake, supportan aku, aku kata lah hidup tanpa support kalian guys. <laughs> Oke, okay, kalau kalian suka sama episode kali ini silahkan klik like, terus like belum subscribe subscribe, oh karena itu penting, Heeh, -he, penting. Dan kalau kalian pingin komen sesuatu selama itu tetap sopan dan santuy kalian bisa torehkan di bawah ini. Thank you so much for watching. Till the next video. See you and ciao. Dada, dada, dada.